Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, B Lovers serta Lestlar Lovers di kalian berada. Di Fativi kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Mengenai acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar, di akun pribadinya baru saja mengunggah sebuah postingan dan menuliskan sebuah kalimat caption para sahabat ya, manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan, walau sudah direncanakan secara matang, rencana menuju halal Lesti, Gejora, dan Rizky Bilar harus diundur karena terdampak naiknya kasus COVID-19 di Indonesia. Yuk saksikan info lengkapnya dari Kids Indonesia, Pak Sahabat ya Itulah caption yang dituliskan oleh Indonesia. mudah-mudahan saja semoga Semua yang cepat pulih dan lancar Buat acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan untuk Rangkaian acara pernikahan akad di tanggal 23 tidak diundur Pak Sahabat ya, kita berdoa saja Mudah-mudahan saja akad pernikahan hari Jumat Tanggal 23 Juli tetap berlangsung dan kita doakan yang terbaik mudah-mudahan dilancarkan semuanya mudah-mudahan persahabat ya kita doakan yang terbaik saja untuk Lesti maupun Rizky Bilar. Ber kabar berikutnya kita lihat juga di sini ada unggahan spesial dari guysnya Dedek Lesti persahabat ya akhirnya mengunggah sebuah postingan terbarunya nih luar biasa sedang di dalam mobil apakah ini akan otw persahabat ya Luar biasa kita melihat tentunya kabar ini membuat kita semakin bahagia Dan kita lihat juga persahabat ya Perhatikan lagi di mobil siapa nih dedek Lesti Kejora Pasti kalian kenal nih persahabat ya Dan angkat saja menabur guna ada cidokan vitamin manja Lesti bareng Rizky Milar Selanjutnya kita lihat juga di sini untuk Rizky Bilar baru saja mengunggah sebuah postingan persahabatnya. Di ya Disitu Abang Bilar lagi mencari tempat tes DNA terdekat Wow ini masih berlanjut per ya Soal tentunya akun Instagram yang gak difollow nih Lagi-lagi Rizky Bilar menuliskan sebuah kalimat caption Masih lanjutan kemarin Semalaman gua kepikiran dan ragu Bener gak sih gua anaknya Pak Daniel Endi Masa iya sih calon mantunya aja di follow kok gua enggak Gitulah pikiran gua dan makin makin lama gua makin ragu sampai akhirnya gua tadi sempet googling <gulis> Mau tes DNA untuk menjawab keraguan gua eh tapi tapi pas gua liat story gua Kok ada yang aneh ada sesuatu yang mirip gitu lalu gua iseng ngecokin story bapak gua yang joget tadi sama video lama gua dan ternyata fix dua anaknya walaupun belum di fallback. Lagi-lagi <laughs> tentunya reskibilon membuat kita ketahui bahagia, persahabat ya dengan kelakuan gesreknya membuat para fans tentunya terbawa suasana bahagia, persahabat ya. Mudah-mudahan saja kebahagiaan selalu diberikan kepada keluarga Lesnar. Dalam postingan tersebut juga ada banyak sekali komentar dan respon dari para fans, yakni dari akun Instagram. Lesti Bilar Jari mengatakan dalam kolom komentar Bang, bentar lagi cari kang urut nih Gak <gasar> sering juga komentarnya para sahabat Yang doakan yang terbaik saja Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada keluarga Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya para sahabat kita lihat juga Sebuah unggahan dari guestnya Bang Ariel ya Yang mana mengunggah sebuah postingan Suasana di Puncak Bogor dan ada kalimat caption yang dituliskan cuacanya luar biasa bersahabat. Wow, kayaknya masih di Puncak bersahabat ya. Bahkan ada kejutan apa yang akan diberikan oleh tim Leslar. Mudah-mudahan saja ada kejutan baik dan bahagia. Kita lihat juga selanjutnya di Bang Adlin bersahabat ya. Kita lihat Bang Adlin juga masih foto di dalam villa ya luar biasa mewahnya. Alhamdulillah tentunya kebaikan rezeki bilar mudah-mudahan dibalas dengan rezeki yang berlimpah warsabat ya tentunya rezeki bilar lagi menyenangkan timnya nih luar biasa mudah-mudahan kebahagiaan keberkahan selalu diberikan kepada kita semua amin ya robbal alamin kabar berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada yang spesial nih yang mana tentunya muncul juga video Rizky bilar dan bang Benci Kumbang persahabat ya luar biasa terlihat sangat fresh dan segar banget nih abang bilar membuat kita semakin nyaman melihatnya. Mudah-mudahan dan Abang Bila pun selalu diberikan kesehatan. Kita masih menunggu kejutan dan kabar terbarunya Persahabat mudah-mudahan Ada kabar baik dan kabar terbaru Persahabat ya. Kita masih menunggu kejutan vitamin Manja dan bahagia tetap dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian, para sahabat, mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar, Bang. Mencapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.